baju baru lo bade, ogelati lah, raya lah dekat apa ya nyadis? cumiatun jamek lah beli baju baru yang pulau bade apa baju baru? pening kepalaku kenaknya oh, lah bek kita beli lima kela. rambar, rambar doremon baca dihitung ke jari ya raya kak tenang bela pokoknya yang penting kita hari hadir dia lagi ke Pakal Pinang lah ke BTC tujuh kok dia beli baju dia berarti dia tuh dari hari pertama sampai hari ketujuh ayo hidup jamik tuh Terima kasih. dia dapet duit agar aku besok kita gipuh ke BTC ya? kita nengok jadilah Jadi duit aja maka kita nengok kelak baru kita minta duit ntar minta ke siapa aku nih mbak dada-dada aku nengok ada nengok mbak dada jemilatun mbak Dek, saku mana ya? Kalau iya kebon, pegelku, urahlah beli baju kulo nak neneng, pacak sakit hatiku. Karena kemana nya? Oh araya, Allah rayo nak kemana? Kita kena di rumah corona, urah corona aku tetap nak araya bukau, abis nak manenge, menyiap <tuh, tuh>, tinggem kayak orang, cemana lah? entah, dia telah beli baju baru, dia diampu uli <tuh>, ulik kayakku. tujuh ulik kok, tujuh belas tahun. warna apa? bagus bagus baju, ah. saril kata orang suatne. <tuh>, musim kok saril sekarang ne? kini syari, lah, ada perlu lagi pakai yang seksi seksi? orang tak musim lagi cara itu. entah mana nebak nih Kalau... oh, minta kayak bak duit mana dia pak? <tuh>, Pecah Kau pecah ku. Kau pegel ku pegel latih kuasa orang lameli baju kulom ne. Ya Allah kelak cepat saat dek tenang lagi lah. Dacak jumiaton jamil lameli baju jumiaton ku sakit hatiku. Biasa karenku sop ya desa. Au sakit hatiku asal dia lameli kulom cemni ne. Kelak kita tunggu bapak, coba ba datang bapak. Amane bapak ada ada ba. laba ne, nak minta kayak bapak duit ku. Au tapi jangan kita. tahu mak kita duit kayak kayak diberi sama mak, mak. <tuh> Biasalah. Kita lah tahu lah macam mana mamak tuh Kan jangan tak tahu lah. Tu tu apa anak kita susah? tuh tu biar dia lah. beli baju baru kalau pulang Ngapa beli? ngomong kayak ba. Lah Ba, ku, tahu menyemar ba, ba. anak bapak jauh. Pak, minta duit orang beli baju duit anak Udah nyari baju, Kita kisah kita Ba, telah beli baju baru. belum berarti ngadep ngapaan? Ngadep itu. situ? kakak karena roh halus, benar jamil lah beli baju, pak ah, apa masalah lagi jamil lah beli baju? aku lewat depan dia baju, pak jangan tau mak, aku minta pak ke, duit hmm. sege kemarin ada BLT tidak digunem macam-macam itu lah, ada BLT apa singkat lah, bantuan langsung tumpas tau oh, lah, ada macam beli apa pegelatiku bagaulah pak gak salah, pak, gak berduit jameh lah beli tujuh, pak tujuh? tujuh iko, araya iko pertama, mereka tujuh ikut beli Sesetel kalau galo made, Pak. Dia memang tujuh sih kok meli enam bonus. Pening kepala kada tahu dari mana ini. Kurunnya Sasa merampok baju jamiah. Ah, kada tahu ini. Dek la kubah, Pak. Ah, oke ade tidak laku neh. Mbak ndak de duit dis, bukan tidak mari. Ini musim kopat, eh kopat. Kopit, ah. Yang kada kopot salah ada kopit. Urang rayo de, Pak. Urang rayo dek ge. Bagi tidak beti tahu urang rayo nasibili bahkan akhir-akhirnya lah galak kelupak semenjak Mak ikatak dia nih. Kamu nih Mak Pak? Minta Mak nih uh, nak begawi di luar sana Ano, apa itu hmm. namanya ke Taiwan tu. Tidak tahu ke Taiwan, apa ke Taiwan? Kuda tahu lah. TKI tuh Pak namanya. Oh, TKI yo. Ya? Hmm. Oh, TKI mungkin Deng Mak lah. tu nak banyak duit kalau bisa mana? dikirim ke Mak duit bagi Pak. O? Kau oh, lah, tenang, menjemri, udah, ngirim duit da. Oh, maka Ika kawin lagi, maka ya, Ika. Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam Ini seru cerita Ada penak nih, nih dak, Pak Ustadz, rusuk ya mbak Beli baju, mbak gak bergawin Sarayol ada kebak Mbak kadang-kadang gak berbaju Baga lah <tuh> tiguan nih, lahat keju ikat baju, yang kulung sih kok apa Pak Ustadz Aduh, cuman nih, nak neneh Puasa dan ba. harus baju baru. Betul, ba. kita rayo Istilah baru itu sebenarnya dari puasa tuh. Nah. setelah kita tamat puasa 30 hari, baru kita menjadi orang yang baru, bukan harus mesti baju baru. Dengar, des, bener kan? Tapi, iri-iri kayak orang yang baca bahwa aki namanya hmm. orang hamil baju baru, kita lom. sedih, rasa ya, bang. kadang-kadang raya, oke, Simpet, anduk. Minta kayak Pak, Mantap, mantap! lah duit ah, oh, kayak Pak Rete kalau mantap! Mantap, mantap! Pak mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Biasa orang Mantap, mantap! duit, hmm. sembunyi. Hmm. Jadi mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, mantap! Mantap, yang Mantap, mantap! Mantap, mantap! pegelku ku, beli kulum jame lah berapa setel baju wak? tujuh pak matilah tujuh oh, uji banyak duit mungkin jih rajin pegawai pak jih tuh jih rajin nyari duit karajin berkisah yang ku rajin, kuda rajin, rajin nata pak oh <laughs> lah mentu nao pegelku ku pak ustaz, dimana pak ustaz kok oh, ngilang hati supaya ada iri ke orang nih pak ustaz oh ooo, oh, meniri itu memanglah sulit jadi kita sebentar tidak boleh iri. Iri itu kan bawaan dari bawaan setan. Penyakit gitu. oh, hati. Ya, penyakit hati, penyakit oh. hati. Tapi ya ruseng, mbak. Asal orang suade kita duduk di apa itu, mbak. Cuma saya <dusuk> ya, salah menjemput. Banyak-banyak istighfar, kan setiap orang beda-beda Ada orang yang kaya, ada yang sedang, ada yang kehidupan biasa-biasa baik Kita tidak oh. pacak, ada yang ikut-ikut orang Oh, Benar -benar. tentu Pak Ustaz oh, oh, kita, kita, oh, kita semampu kita lah Pak Ustaz oh, Kita banyak bersyukur, ya. yang penting pacak adik-adik lebaran, ada adik kue, gila. Alhamdulillah oh, Tidak oh, oh. mesti baju oh, baru Pak Ustaz hmm. Menadir-redeki melih baju baru Pak Ustaz oh. Mendak-dedek tau ga pelah Mending puasa gitu Kemarin hmm. temagi ada baju baru Pak. Hmm. Okay, ah, kemarin baiklah Mbak pergi loh Ala Bang Ustaz tolong nasihat gadis neh. Ahlah. Pak. Mbak badan dapat susah. Oh, kita oh, tong oh. HP oh, lah Pak. Oke. Waalaikumsalam. Mbak minggu kita berdua nih. Oh. <laughs> Jadi berdua due neh. Ketika pasti desa sampai Per setan, Jadi pamit dulu, Ponoh. Assalamualaikum. Alah, Pak Waalaikumsalam. Makasih, Ho. Terima oh. Pak Ustaz. Ho. Jangan iri lagi, yo. Biar aku udah deh iri lagi Tak ke jambe dak. Naik ke tujuh ke baju. Yang penting ku ade kue kata Pak Ustaz.